Mana Ini yang membuat murka Allah, ya jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan adabnya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Akbar. Allah Akbar. Sesalkan video pembuangan sesajin. Di Pronojiwo Lumajang, netizen rame-rame sebar wajah pelaku. Aksi pelemparan dan tendangan pada sesajen yang diunggah melalui video dan disebar di media sosial menuai protes. Masyarakat Desa Pronojiwo, Sumber Sari Lumajang, Jawa Timur menanggapi hal ini sebagai tindakan intoleran. Seorang aktivis sosial melalui akunnya Sam Setiawan at Setiawan 3833 mengunggah video dan tangkapan layar wajah pelaku yang disebutnya sebagai tindakan intoleran Terhadap masyarakat pronojiwo Sumber sari lumacang yang memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda La juga menyebut bahwa Masyarakat sumber sari Lumajang memasang sesaji tersebut sebagai upacara sedekah desa dan ruatan untuk memohon keselamatan dari bencana, tapi diperlakukan seperti ini. Masyarakat Lumajang masih heterogen, banyak penganut kepercayaan, bahkan di sumber sari Pronojiwo banyak penganut Hindu. Jelasnya menyayangkan tindakan orang dalam video tersebut yang diunggah pada 8 Januari 2022 Sampai pagi ini pihak kepolisian dan berbagai elemen masyarakat masih mencari pelaku yang tidak menghormati kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat di Supiturang, Pronojiwo Lumajang Ungkap cuitannya pada 9 Januari 2022 Sam Setiawan juga berpesan pada orang dalam video tersebut untuk tak berlaku sombong dan menghormati keyakinan kearifan lokal, adat dan budaya masyarakat setempat. Jangan berlaku sombong dengan tidak menghormati kearifan lokal, adat dan budaya lainnya kejadian di Sumber Sari Lumajang, erupsi Gunung Semeru, pesannya buat teman-teman untuk menuai update terbarunya jangan lupa like, komen, dan share channel youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Rahayu